atau maintenance di game Free Fire. Ada apa aja sih yang baru pada update besar OB24 nanti? Langsung aja kita masuk ke videonya cuy. Skuy. Oke, yang pertama ada tampilan banner baru. Yang kemungkinan banner-banner ini akan menjadi wallpaper atau loading screen di game Free Fire nanti. Kok hilang? Yang kedua, ada tampilan lobby baru Yang ketiga, ada custom HUD baru Yang kelihatannya lebih lebar dibandingkan dengan tampilan custom HUD yang sekarang nih Yang keempat, ada fitur lihat bebas atau fitur mata elang yang dimana kalau kita menggunakan fitur mata elang ini kita bisa berlari sambil melihat sekeliling kita tanpa harus berhenti cuy yang kelima ada fitur baru pada pengaturan lainnya nah ada pilihan upload dan download yang sebelumnya belum ada di pengaturan free fire dengan sistem ob23 yang keenam, ada fitur baru yaitu senjata. Nah, dengan hadirnya fitur baru senjata ini, tampilan dari semua koleksi skin senjata yang kita miliki menjadi lebih keren, cuy. Jadi dengan kata lain, fitur ini adalah tempat koleksi semua senjata yang kita punya. Yang ketujuh, ada buff dan nerf pada beberapa senjata. Yang pertama ada senjata M14. Nah, untuk di sini untuk damage-nya di-buff 1%, yang tadinya best damage dari senjata M14 ini sebesar 58 ditingkatkan menjadi 59. Dan untuk minimum damage-nya yang awalnya 30 akan di-nerf menjadi 25 dan jika kalian menggunakan attachment dari senjata M14 ini jadi cepet banget ya kan tembakannya karena banyak yang mengeluh bahwa senjata M14 ini terlalu overpower jadi untuk rate of fire nya akan di nerf sebanyak 11% terus ada nerf pada senjata kar 98k yang dimana kalau kita menggunakan senjata kar 98k ini Terus kita pakai atas semennya. Mau musuh yang jaraknya jauh, menengah, bahkan yang dekat. AIM-nya itu gila banget ya kan. Auto nempel terus. Maka dari itu, di patch note update kali ini. Range sniping dari senjata kar 98k ini akan di nerf sebesar 40%. Biar jangkauan dan AIM-nya itu tidak terlalu overpower ya kan. Orang... Kelihatan cuma hidungnya aja ditembak kena gak tuh Terlalu overpower gitu kan cuy Terus ada senjata plasma gun atau senjata cas-casan Jadi di sini untuk presisi atau akurasi tembakannya Yang awalnya 4 ditingkatkan menjadi 6 Jadi nantinya peluru yang keluar bisa lebih lurus Dan tidak begitu menyebar cuy aimnya yang terakhir ada senjata P90 yang dimana rate of fire dan akurasi dari senjata P90 ini akan ditingkatkan atau di buff sebesar 3% untuk rate of fire nya dan untuk maksimum penyebaran peluru yang keluar akan dikurangi sebesar 10% contohnya kalau kita tekan tombol tembak kanan lumayan lama Lama kelamaan peluru yang keluar itu akan menyebar kemana-mana ya kan Jadi nanti akan sedikit berkurang Ya peluru yang keluar bakalan lebih lurus lah Lebih enak aja gitu nggak, nggak gampang menyebar kemana-mana ya kan Setelah di ya di buff dikit lah Yang ke 8 Ada pembaruan dan fitur-fitur terbaru yang ada pada training ground yang pertama, ada fitur baru yang memudahkan kita memilih senjata. Seperti yang kalian lihat di sini, ya kan? Ada semacam hologram berbentuk senjata pistol, ates semen, magazine, dan vest. Buat kalian yang belum tahu, di training ground nanti kalian sudah bisa memakai vest, tas, dan helm. Cuy, mantap kan? Mantap lah yang kesembilan. Ada tiga senjata baru. Yang pertama ada senjata parafal yang kedua ada senjata Woodpecker, dan yang ketiga ada senjata Pistol Flame Tower. Yang ke-10 ada fitur latihan menembak. Yang ke-11 ada mobil amfibi baru. Dengan nitro atau NOS yang mirip banget sama mobil yang pernah ada pada mode Death Race. Yang sudah lama dihapus oleh Bapak Garena ya kan Tolonglah ini dikembalikan lagi nih mode Paling Wah udah sih Udah sih Udah <tik> Dan juga ada fitur klakson di semua mobil yang ada pada training ground Yang ke-12 Ada ruangan baru yang mirip kayak bioskop-bioskop gitulah Yang ada pada training ground Ayo, para dedeba gongkers semangat latihannya. Jangan kayak tahun kemarin kamu. Hey, kamu tahun kemarin incak tight di soledad jadi kalah lomba lari. Hey, Yang ketiga belas. Ada mode baru. Yaitu mode CS strike out Sistem atau cara bermain pada mode ini mirip banget sama sistem cup di game pass atau game sepak bola gitulah. lah. Yang dimana tiga pisau ini melambangkan nyawa kalian, cuy. Jika kalian menang, maka warna kuning ke oren-orenan dari pisau ini akan utuh, dan jika kalian kalah, maka akan berkurang. Jadi kesimpulannya, jika kalian menang di ronde pertama, kalian akan melawan tim lain yang juga menang pada ronde pertama. Tim mana yang lebih sering menang, atau darah pisaunya masih banyak sampai waktu yang ada itu habis, maka tim tersebut yang akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Yang ke-14, ada Pulau Tunggu Baru. Nah, pada Pulau Tunggu Baru ini. Kalian bisa mengambil atau pamer skin ke player-player yang ada pada pulau tunggu ini cuy Yang telah disediakan pada tempat senjata ini Yang kelima belas Ada map baru dan grafik baru Nah, pada update besar OB24 ini Garena mengganti map bermuda yang lama menjadi map bermuda remastered dan di sini selain ada daerah-daerah baru Untuk kontras atau tingkat kecerahannya sudah jauh lebih ultra cuy dibandingkan yang dulu Kalau kayak gini grafiknya bakalan membuat banyak player makin betah ya main game Free Fire Ya iyalah Dan juga untuk desain tampilan rumah, jalan, pepohonan, mobil rusak, laut, sungai, dan lain-lain sudah diperbarui semua cuy Menjadi lebih modern dan lebih enak dipandang lah Dibandingkan yang sekarang ya kan Ya jadi lebih kayak kota-kota gitulah Yang ke-16 Ada dua karakter baru Yang pertama ada karakter Dasa Dengan skillnya yaitu mengurangi recoil Mengurangi damage akibat jatuh Dan mengurangi waktu regenerasi HP atau darah karakter kita Dan skill dari karakter dasa ini bertipe skill pasif Terus ada karakter sefer Dengan skillnya yaitu merubah darah atau HP menjadi damage Jadi jika kita menggunakan skill aktif dari karakter sefer ini Darah kita itu akan berkurang cuy tetapi damage kita akan meningkat atau menjadi jauh lebih sakit dibandingkan jika kita tidak menggunakan skill dari karakter Sefer ini. Yang ke-17, ada pet baru Rocky. Dengan skillnya adalah mengurangi cooldown dari skill aktif yang kita gunakan saat berada di in-game Free Fire. Yang ke-18, ada fitur baru untuk bom atau granat. Cara kerja fitur bom atau granat ini ketika kalian akan melempar, cuy. Nih, gua contohin nih. Kalian pegang granat, terus kalian tekan tombol sebelah kanan Saat kalian menahan tombol tembak sebelah kanan tadi Maka akan muncul tombol baru pada tombol tembak sebelah kiri Dan jika kalian tekan tombol tembak sebelah kiri Maka akan ada seperti waktu gitu cuy Kalau waktunya sudah habis, maka bom itu akan meledak Kalau waktunya ini sudah habis Maka bom itu akan meledak Meskipun bomnya belum kalian lempar kemana-mana ya kan Masih dipegang Contohnya kayak gini ginilah Gimana perasaan kalian cuy Kalau lagi main ranket Terus granatnya itu meledak di tangan kalian cuy Komen di bawah ya Oke oh, ya. Ada tapinya nih, dengan adanya fitur pengaruh waktu dari granat ini, kita bisa dengan gampang mengecil player yang suka banget ngendok, ya kan? Contohnya kayak gini lah. Gimana? Mudah banget bukan? Yang ke belas, Ada event baru yaitu event Buya Day. Untuk di bagian sini biar pacar gua ajalah yang jelasin ya. Event ini adalah serangkaian kompetisi baru yang segera dimulai. Kapten Buya akan bergabung dengan Free Fire merayakan Buya Day. Pemain harus menguji skill mereka dan mendapatkan Buya sebanyak di event ini untuk mendapatkan hadiah eksklusif akan ada leaderboard yang melacak pemain dengan Buyah tertinggi. 100 pemain teratas akan mendapatkan kado spesial dari Kapten Buah langsung. Selain itu, akan ada mode baru, interface event baru, dan banyak hadiah gratis. Jadi, jangan lupa login di Buyah Day. Jadi, mari kita login. Karena ada banyak sekali pembaruan atau update besar-besaran, pada game free fire nanti dan sistem ob23 yang sekarang akan berganti menjadi sistem ob24 dan juga server akan ditutup sementara waktu atau yang biasa kita kenal dengan sebutan maintenance maintenance kali ini akan hadir pada tanggal 23 September atau hari inilah ya dan diperkirakan akan berlangsung dari jam 11 sampai selesai